Oke okay, teman-teman <tuh> Ada lubang baru lagi tuh Baru masukin sudah Dimakan lagi teman-teman ya? Kayaknya besar nih Belutnya kayaknya tuh Sampai mau habis ini talinya ya, ya. Wah wow, Oh, sponsornya sponsorannya MB Mantep tuh lihat. Tuh Tuh kayak kecil makanya ini man. tuh, oh, muter lagi, oh, ini, man. muter lagi teman-teman tuh, tarik aja gitu, nah. It. benang, It. benang oh. kena, we. Mantap, we. tuh harunya, Aduh. Oh, kena, mantep, tuh, kena kayaknya nih. Oh, iya tembus sana? Atuh, aduh, aduh, Aing ma. Ya, ke situ. Iya, tembus Aduh. Sana, ayo, temen -temen. Nah iya liana kadiya. Oh, kadianya. kadinya. Aduh. Pantesan, ya, teman-teman. Nah. Tuh, buntutnya punya kang Anto nah, buntutnya saya ngambil kepalanya, teman-teman. Iya nah, Ya, ya. kalau kepalanya kan biasanya makannya kepalanya bukan buntutnya kan? Hmm. Kalau kang Anto nya suka buntutnya katanya nah, kalau dia buntut. ma nah kita mau ngambil ininya teman-teman saya mah ngambil kepalanya tuh Pantesan, kayaknya ah ini muter lagi tuh tarikannya ini padat lagi berarti kayaknya ya. lumayan juga ini kayaknya ini tuh udah muter-muter gini teman-teman tuh hmm. ah suaranya sot katanya teman-teman oh, di sablek dulu sablek dulu disablek eh disablek eh nah, hobi nah, kang kan, deddy kan? Tuh, oh. anjir! Ini dia, banyak orang Tuh, anjir! Ush Bunda? Iya, oh. Mana blutnya Bunda? Ih, apa, teman Ih, Ush. Bunda? Ih, apa, Bunda? Ih, Anjir Ush. Bunda? Ih, eh? Hai, oh, kali Itu kehendak, adik. Naga di lembang. us, anjir! Babon lagi, Uish. guys! Wih, mantap! woi lut sultan dewa ya? Sultan ya? mah hari ini kita pesta. Lut sultan, wudhu! nawel pisan. Wudhu! Wudhu! Wudhu! Wudhu! Wudhu! tuh, Wudhu! Uh, uh, uh. kan. guys. Wudhu! Oh, tuh. Tapi bahaya ya. Aduh. Uh. Tuh. Tapi cinta lamaklah. Duh, duduh, duduh, duduh. Gak kagum lah, banyak kan. Ya. Minta eating. Tuh, teman-teman. Uh. Di sini hampir semua rata-rata besar, dulu, tapi dulu. muter semua teman-teman. Bulunya tuh. Tuh. Banjir. Us. Nah, cinta lamaklah. Us. Oh, pakai masker lah. Si benang corona beran. Kemana ya? Aduh, iya mau nggak semal banget. Semal banget. Wah, tuh. Oh, uh. bukan rekayasa teman-teman sendiri dia pusing tuh. Muter sendiri terus. Udah dua kali dapat segini kan nggak tau. Muter juga. Semua aduh. Wih yang belum strike dari mantep. tadi mantep Woi. lihatnya gaduh handap Wih. tuh econ pasti teman-teman penasaran tarikannya kan uh, kalau yang pernah pancing belut belut segini-gini tarikannya Uy. lihat teman-teman tuh wali jual pokoknya heboh heboh jadi spot kenangan ya, spot legend mantap, Kang Riri yon. nah, ini Kang Riri, ya nah, spot Kang, kang, Diri, kang Riri, ya lah Kang Riri, ya salam-salam, di hobi Kang Deddy ya, eh, ditunggu kedatangan Ah, di ditunggu, ya ush, mantap, mantap ya yakin ya, mah tuh bisa salam-salam, di eksekut saya Kang Deddy saya yang kamera ya lah, sip kamera nakadinya kan, yeah. Kang Deddy Bang salam salam Kang dari tadi belum masuk YouTube. Ah, sok. Wih, teman-teman, eh, salam untuk satu hobi untuk semuanya. Nah, ini buat ini kan sepotnya kenangan siapa? Kang Riri. Kang Riri. mau salam salam nih Kang Riri dari hobinya Kang Riri. Kapan mau kesini lagi? Kita ditunggu koleri tunggu kolebnya dengan Kang Anto juga nih. Dari Anyer metot. Dari anyar metot. Oh, Kang Leri, lihat tuh. Uh, uh, kuniang-kuniang. Kuniang. Salam untuk satu hobi lah. Wih, uh -huh. uh. mantap. Wih, gak ada badai ngelebelnya. Gehil, ketemu tuh. Eksekusi itu langsung, hayu. Ayo. hayu. So. Tak eksekusi dulu. Uh, Anjir. kuning teman-teman. Uh, mantap pisan, oh. gede pisan. Salam satu untuk salam satu hobi lah. Uh -huh. oh. ush, mantap. Salam-salam oh, cina buat yang pernah ada cina, cang dede. Mantap, wuih. Eh, Arabi. Aduh, oh. kemana ini teh? Lah, iris Arab Channel, bayar Arab Channel ya, Arab Channel. Ya. <laughs> Tepuk ke Arab Channel ya. Ah, duaan mancing, menang, duaan menang. Tungguin Channel, Kak. Arab Channel, oh, anu dua kienong. Ngak YouTube teh nah, anu kia. <laughs> eh, ngenean yang anu belut deh, uh, itu. Oh, tapi tarik kanan. Oh, uh, luar biasa. Malih jualnya, Kang. Uh, mantap. mantap pokon gadona wih uh, gaduh handap uh, gede iya, banget teman-teman teman-teman ini mah bukan rekayasa begitu masuk juga langsung ditarik teman-teman tuh wuh sir gadona newel lagi ya Kang he, he. ini enggak nembus loh teman-teman ini mah ini cuman enggak cuman nembus cuma dikit tuh okelah ini berhubung durasi nih he, he. Kang ente juga udah panas nih susah megang kamera kita eksekusi aja ya Kang masukin he. ke karung Kang oke masukin karung oke sekalian kita lihat hasil ininya dapat berapa kita baru turun juga teman-teman ini baru mulai dikarungin teman-teman ambilnya juga dapat sekarung pak ah, babon semua ini oh babon semuanya Semuanya babon dapat, ini udah masukin ke karung-karung uh. karung beras. Uh, mantap, ya? ini kayak India juga. Kita buat sendiri ya, Kang, ah, dari per? Sendiri, kita buat dari per ini. Made in Kang Deddy. Uh. Uh, mantap. Di gagangnya sini panjang biar lebih gampang untuk melepasinya. Uh. Okay, mantap. Oke, mantap. Eksekusi, baik uh, Oke, okay. okay, mantap. Oke, okay, teman-teman, ini dia spotnya. Masih spot. Legend ini Kang tuh udah hampir satu tahun gak ke sini lagi. Oke, pokoknya ikuti terus gimana keseruannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam satu hobi.